Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi ada di Bali dan... Ya pokoknya Bang Emet sekarang lagi ada di Puri Suling, Lunch and Dinner Kayak apa? Ayo kita lihat Jadi gini guys, tempo hari Bang Emet ke Bali itu udah siap-siap mau jalan-jalan countryside VW Safari Tour Udah siap-siapin kira-kira mau bikin konten apa, kira-kira mau bikin cerita soal apa Dibikin dari engel apa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa mau dikata, seperti yang sudah pernah kejadian, semua gagal karena masuknya sebuah email. Hehe, ya sudahlah. Berhubung harus kerja, Bang Emet mau nggak mau berpisah dengan rombongan tur dan langsung naik bis ke titik garis finish. Bang Emet sendirian, kesepian, nggak ada siapa-siapa, bahkan abang kernek bus aja nggak ada. Sedih. Dia aja ikut rombongan tur kayaknya. Hehe. Lebayah. Nah, titik finish romongannya itu ada di tempat wisata Gua Gajah, Gianyar Bali. Dan setelah hunting-hunting tempat buat ngetik, Bang Emet nemu tempat ini, Puri Wuling Lunch and Dinner. Tempatnya enak banget, luas, asri, hijau, sejuk, dengan angin semilir-semilir. Sebenarnya tempatnya agak tinggi di perbukitan, tapi karena banyak ditutupi pepohonan, kita nggak bisa ngelihat matahari sampai terbenam. Tapi ya nggak apa-apalah toh kesini buat kerja sekalian nunggu rombongan tur datang. Puri Suling ini menyediakan menu makanan yang sangat lengkap, mulai dari Western, Indian, Asian, Indonesian sampai menu masakan khas Bali. Harganya pun oke, okay, nggak overprice gimana gimana, dan rasanya kayak sih oke okay ya. Bang Emet cuma pesan es krim dan ice latte aja, soalnya baru banget makan sebelum Bang Emet ditinggal rombongan itu tadi. Asiknya. Selain suasananya nyaman sekali, buat yang nyari tempat kerja atau nunggu karena ketinggalan rombongan, Puri Suling ini cocok. Pasalnya ada wifi dan ia juga menyediakan colokan listrik. Empat sehat, lima sempurna lah. Kayaknya sih kalau kapan-kapan Bang Emet ke Gua Gajah lagi dan harus nunggu. Bukan nungguin rombongan vW tour ya. Tapi nungguin rombongan yang belanja-belanja di pusat wisata Gua Gajah Gianyar Bali ini, Bang Emet nunggu di sini aja deh mungkin nyobain makanan-makanannya juga kayaknya menarik banget oke, okay, sampai ketemu di video berikutnya dan semoga Bang Emet gak ketinggalan rombongan lagi